Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Biva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung ya. Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslie dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini, bang Dimi akan memberikan informasi menarik dan terbaru kita lihat ke kabar pertama, para sahabat ada sebuah unggahan spesial dari Papa Rizky Bilar 5 jam yang lalu ini memposting sebuah postingan foto and story sahabat ya, di mana and story ini sedang berulang tahun dan kita lihat ada sebuah ucapan dari Papa Rizky Bilar happy birthday Boss and story sehat terus dan sukses terus bos Q Wow, itulah kalimat ucapan selamat ya. Dan kita juga warga harus mengucapkan selamat juga nih untuk Bang yang Mudah-mudahan selalu sehat. Selain mengucapkan ulang tahun kepada Angstori, Papa Rizky Bilar pun ucapkan selamat kepada sahabatnya nih, yakni Vero Walanda bersahabat ya. Perhatikan, Papa Bilar pun mengunggah sebuah postingan foto bareng Vero dan ada sebuah kalimat. Selamat ulang tahun juga buat broku yang keren dan baik hatinya nih, Vero Walando. Sukses dan sehat terus ya, Leslar menanti undangan groomsmen dan brismatch-nya nih. Katanya tuh, Masya Allah banget ya. Itu adalah calon ucapan selamat dari Papa Rizky Bilar untuk Vero Walando. Mudah-mudahan nih, Bang Vero juga bersahabat secepatnya ya tentunya. Mengirim undangan pernikahan kepada Leslar, wow luar biasa nih! Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya juga bersahabat semalam ada sebuah unggah dari Indosiar ya, memunggah sebuah postingan Bunda Loyasin dan Papa Bilar. Ada sebuah kalimat yang dituliskan, "Permisi Leslar numpang lewat dulu ya," kata Indosiar. Wow silahkan, masya Allah banget ya versi jedak kejeduknya mana min katanya itu masalah banget ya tentunya kita selalu support yang terbaik nih buat idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat bahagia tahan intinya mendoakan yang terbaik nih buat Lesti Bilar dan semoga rumah tangganya langgeng bahagia amin alamin. berikutnya juga bersahabat semalam kita mendapatkan vitamin bahagia karena kedatangan tamu spesial nih Papa Fieldan ya berserta istri yang berkunjung ke rumah Leslar Dan pastinya mereka selalu membuat kejutan, keseruan Apalagi mereka tentunya bikin vlog bareng ya Wow, Masya banget Kita makin gak sabar nih melihat vlog mereka Mudah-mudahan secepatnya di up Mudah-mudahan saja tentunya dukungan doa juga selalu banyak Dari orang-orang yang baik Yang tulus mencintai idola kesehatan kita dalam postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan salah satunya Dari akun Alufi Family 24 mengatakan Mata gue terfokus ke kaki lakinya dede Ampun deh katanya tuh Gitu amat Takut bininya ke jengkang lembek katanya tuh Masya Allah banget ya Perhatikan nih tentunya kaki dari Papa Bilar tuh. Aduh <laughs> Ini sih emang cute banget ya Tentunya Kegesraikan, keromantisan Selalu membuat kita bahagia Berikutnya juga persahabat ya perhatikan tuh Wah, wow, masyaAllah banget ya Papa Vildan Dan istri Akhirnya berkunjung juga nih Ke rumah Leslar Apalagi kejutan selalu mereka Berikan untuk kita semua perhatikan Persahabat ya semalam ini Bunda Lasti duet bareng dengan Papa filran Papa Filan memainkan piano dan Bunda Lasti yangnya nyanyi wow diiringi piano langsung oleh Papa Filran Ini sih luar biasa banget ya the best, masya Allah. Kita lihat juga momen ini diunggah kembali oleh Akhlas Larasik. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini, masya Allah. Untung ada piano. Keian ini mah Allah, luar biasa banget ya makin gak sabar nih melihat vlog dari mereka Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat salah satunya dari akun lenny.aslady Papa Phil dan Lesti pasangan duet yang paling top perpaduan teknik dan feel-nya pecah banget semangat Wow masalah banget ya memang ini duet terkeren nih Lesti dan Papa Filan. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua Amin Dan berikutnya para sahabat, Jangan lupa untuk kita mendukung adalah kesayangan dalam ajang atau acara kisport 2022. Alhamdulillah semalam juga untuk poin like nya Leslar ini menyalip poin like nya dari pasangan Ata Aurel ya. Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan. Ini terbukti bahwa kekompakan semakin solid dari fans sejati Leslar. Mudah-mudahan persahabatnya tetap bertahan dan Leslar bisa mendapatkan piala penghargaan Kita lihat juga keunggulan berikutnya Ini ada info dan himbauan bersahabat ya dari akun Bukvier Perhatikan Ada sebuah kalimat yang diposting di IG pribadinya Mohon kerjasamanya ya Jaga nama baik Leslar Lovers Bukvier tolong ingatkan sama fans-fans Leslar Atau fanbase Leslar Jangan biasakan diri hate comment di lapak yang nggak ada leslernya Mana foto profilnya? Foto leslar lagi? Yang ada nama leslar jadi jelek Tolong banget bovier banyak kali gua ketemu komen kayak gini di berita artis lain sahabat ya, ini himbauan dan info sekali nih untuk kita semua. Mohon kerjasamanya, jaga nama baik kalian selalu first. Jangan sampai tentunya komentar-komentar yang head. Mudah-mudahan kekompakan kita terjaga dengan baik. Keselitan kita juga terjaga dengan baik. Yang selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita. Dan kita tentu masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune.